Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 64 Matematika Volume 2 Kelas 4. Nah untuk uh, kesempatan kali ini kita akan bahas di semester 2 ya adik-adik. Baik adik-adik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertamanya. Di sini yang kita bahas adalah latihan ya adik-adik. Di sini kan ada kata latihan, berarti yang kita kerjakan adalah latihannya. Baik, kita akan kerjakan dari yang pertama dulu, tetapi kita perlu membaca dulu untuk perintahnya. Ayo membagi dengan cara bersusun. Nah, di sini kita diminta untuk membagi dengan cara bersusun. Baik, caranya bagaimana? Oke, langsung saja kita praktikan, adik-adik. Baik, di sini 7,5 kita tulis dulu, adik-adik. 7,5. Kemudian kita buatkan tanda seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari pembagian bersusun. Kemudian angka 5-nya kita taruh di depan sini ya. Nah, maka angka 5. Nah, untuk hasilnya nanti adik-adik bisa buat di atas sini atau bisa dibuat di sini ya. Tapi kalau saya biasanya buat ke arah kanan. Nah, nanti tergantung dari kalian semua mau buatnya di mana. Baik, langsung saja kita bagi ya, untuk 7 dibagi 5, nah berapa kali 5 yang mendekati hasilnya 7? Yaitu 1, Oke, maka kita tulis hasilnya dulu 1 di sini, maka sekarang 1 kita kalikan dengan 5, 1 dikali 5 adalah 5. Nah, karena tadi yang kita bagi adalah puluhannya dulu atau, atau 7 tujuhnya dulu, maka kita harus tulis hasil perkalian 1 kali 5 menjadi 5 di bawah angka 7. Maka cara mengerjakannya seperti ini Kemudian kita kurangi ya 7 dikurangi 5 adalah Sisanya adalah 2 Nah, 2 dikali, dibagi 5 kan tidak bisa nih adik-adik Maka sekarang kita turunkan saja 5 ini Nah, baik Maka sekarang kita tinggal bagi saja 25 dibagi 5 Berapa? Yaitu Li 5 Oke sekarang kita kalikan saja langsung sekarang ya Oke sekarang 5 kali 5 menjadi 25. Nah maka 25 dikurangi 25 hasilnya adalah 0 Nah ketika di sini hasilnya 0 atau habis dikurangi Atau dihitung maka kita cukup Nanti hasilnya adalah yang ini 1 dengan 5 menjadi 15 Tetapi Bapak, Bapak Ibu tetapi Perlu dilihat bahwa di sini ada koma di sini. Berarti kita tarik komanya di sini. Ada 1 di belakang koma. Berarti di sini harus ada 1 di belakang koma. Menjadi 1,5. Baik. Kita langsung ke soal yang berikutnya adik-adik ya. Soal yang kedua. 6,4 dibagi 4. Baik, kita tulis saja langsung di sini. 6,4. Nah, berikutnya kita buatkan tanda seperti tadi, yang seperti ini. Kemudian kita bagi dengan 4. 4 ini asalnya dari mana? Asalnya dari sini ya. Maka sekarang kita bagi saja 6 dibagi 4. Berapa kali 4 yang mendekati hasilnya adalah 6? Yaitu 1. 1 kali 4 adalah 4. Maka kita tulis 4 di sini, baru kita kurangi. Nah sekarang karena kita tadi yang kita bagi adalah 6, maka 4 nya hasil perkaliannya kita taruh di bawah angka 6. Nah sekarang 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Nah 2 dibagi 4 kan tidak bisa nih, maka sekarang kita turunkan saja 4 di sini nya 4. Nah karena di sini ada koma ya, adik-adik, karena kita gunakan 4 ini ya, maka kita... Taruhkan komanya di sini. Nah, sekarang 24 dibagi 4 berapa? Yaitu 6. Nah, maka hasilnya adalah nanti 1,6. 6 x 4 adalah 24. Nah, kita tinggal kurangi ini. Kalau 24 dikurangi 24 adalah 0, maka ini pembagiannya sudah habis adik-adik. Maka kita tidak perlu hitung lagi. Maka nanti hasilnya adalah 1,6. Oke, bisa dipahami ya. Baik, berikutnya adik-adik. Di sini ada 6,8 dibagi 2. Baik, kita tulis saja 6,8. Kemudian kita bagi dengan 2. Sekarang 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Maka 6 dikurangi 6 adalah 0. 0 bagi 2 tidak bisa ya. Maka di sini ada lagi angka yang belum dibagi. Maka kita turunkan 8 di sini. Nah, 0 yang ini tidak usah kita bagi ya. Dikari kini kita coret saja, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada koma kan. Karena kita hitung 8, di sini ada koma. Maka kita tempatkan koma di sini. Nah, sekarang 8 dibagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Nah, kita tulis 4 di belakang koma. 4 kali 2 adalah 8. Maka sekarang 8 dikurangi 8 adalah 0. Maka sudah selesai untuk nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4-nya, adik-adik. Oke, 5. 52,9 ini dibagi dengan 23. Maka sekarang sama dengan. Nah, 52 dibagi 23 sama dengan berapa? Apakah 1 atau 2? Kalau 2 kali 23 itu hasilnya adalah 46. Nah maka di sini hasilnya di sini adalah 2. Maka sekarang 2 dikali 23 adalah 46. Oke. Sekarang 52 dikurangi 46 sama dengan berapa? 2 dikurangi 6 kan tidak bisa. Maka kita pinjamkan atau kita ambil satu dari puluhannya di sini. Maka kita ambil satu menjadi 12 sekarang 12 bagi 6 bisa atau tidak bisa ternyata ya maka hasilnya di sini adalah 12 kurangi 6 adalah 6 6 bagi 23 tidak bisa berarti di sini kita turunkan 9 karena di sini kita turunkan 9 berarti kita tulis komanya di sini karena kita sudah mengambil angka di belakang koma berarti juga komanya juga kita tulis ya di sini koma maka sekarang 69 bagi 23 adalah 3 3 23 adalah 69. Nah, maka di sini hasilnya adalah 69. Kita kurangi 69 dikurangi 69 adalah 0. Nah, maka selesai sudah. Di sini hasilnya adalah 2,3. Oke, berikutnya ada 61,2 dibagi 18. <tuh> Baik, kita terus saja 61,2 kita bagi dengan 18, maka sama dengan 61 dibagi 18 kira-kira berapa adik-adik. Kalau 3, 3 kali 8 itu ada 24, 24 kan di sini, kedua berarti di sini mendekati 3, oke sekarang kita tulis 3 saja, 3 kali. 18 adalah 3 kali 8 24 simpan 2 3 kali 1 adalah 3 tambah 2 menjadi 54 maka di sini kita kurangi 61 dikurangi 54 baik berapa jadinya di sini 1 dikurangi 4 ya tidak bisa menjadi sini 11 11 dikurangi 4 berapa yaitu 7 maka di sini sisanya 7 maka sekarang 7 bagi 18 kan tidak bisa nih. Maka kita ambil, kita turunkan duanya. Karena di sini kita turunkan angka di belakang koma, maka kita terus di sini koma. 72 dibagi 18 sama dengan berapa? Oke, coba kita kalikan dengan 4. 4 x 18 itu adalah 32, maka di sini adalah 4. Adik, adik, adik, ya. adik-adik-adik 4 x 18 adalah 4 x 8, 32, simpan 3, 4 x 4, tambah. 3 menjadi 72. Maka di sini hasilnya 72 kurang 72 adalah 0. Maka hasil pembagiannya adalah 3,4. Baik, berikutnya 58,8 dibagi 42. 58,8 dibagi 42. Nah, sama dengan. Nah, ini kan mendekati 1 nih. Maka di sini 1, 1 kali 42 adalah 42. Kita kurangi 8 kurangi 2 bisa kan? Yaitu 6. Kemudian saat 5 kurangi 4 menjadi 1. Di sini 16 bagi 42 kan tidak bisa nih. Maka kita turunkan 8. Nah karena kita di sini turunkan 8 dan 8 itu ada di belakang koma, maka kita tulis komanya di sini. adik adek oke? Okay. Nah, berapa, dikali berapa? berapa kali 42 menghasilkan 168, yaitu 4, maka di sini 4, 4 kali 2 kan 8 tuh, sekarang 4 kali 4 adalah 16, maka 168 jadinya, 168 kita kurangi 168 adalah 0, maka hasilnya di sini adalah 1,4. Oke, nanti kita lanjutkan di halaman 65.